Hai halo pemirsa, selamat pagi. Pagi yang mendung mudah-mudahan keturun turun hujan. Pagi hari ini saya mau uh, spray atau nyemprot tanaman padi pemirsa. Ya, saya mau mengaplikasikan dua jenis pestisida, satu insektisida dan satu fungisida. Pemirsa, yuk kita ikuti lanjut. Ini padi saya pemirsa uh, Usianya hari ini Masuki 21 HST Atau 21 Hari setelah tanam Pemirsa Saya mengaplikasikannya Dua pesticida ya, Di mic Atau dicampur Dua jenis pestisida Yang satu fungisida Yaitu yang satu insektisida Bahan aktifnya yang insektisidanya pakai bahan aktif di mehibau ya saya merek dagangnya pakai spontan ini seperti ini kemudian untuk fungisidanya saya pakai bahan aktif di ten uh, maaf untuk merek dagangnya di ten bahan aktif nyaman konsep ini tampilannya seperti ini ini hmm. saya beli uh, murah ya pemirsa murah dalam arti saya beli yang pakai yang murah aja yang murah yang agak ramah terhadap lingkungan ya karena untuk pencegahan pemirsa sedini mungkin untuk pencegahan penyakit harus kita lakukan pemirsa Nah turun hujan jadi nggak sia-sia saya nyemprot padinya ya Berkat doa pemirsa semua nih Terima kasih Oke terima kasih pemirsa ya Terima kasih terima kasih dan terima kasih sudah menyaksikan Di video saya kali ini penyemprotan padi Oke jangan lupa ditunggu selanjutnya Tetap di channel Mat Parjo Tunggu video saya selanjutnya Dadah bye bye